Cahaya ungu hitam yang tampak seperti lapisan awan tebal menutupi langit. Bahkan matahari terhalang olehnya. Tekanan yang sangat menakutkan menyebar di langit. Pegunungan ini tidak kurang dalam binatang iblis. Namun, tubuh iblis bis yang bergerombol itu bergetar berulang kali. Tekanan yang berasal dari seseorang dari status yang lebih tinggi menyebabkan jiwa mereka bergetar. Itu adalah eksistensi di puncak rantai makanan. Ia memiliki kekuatan untuk menekan semua makhluk hidup. Celestial Demon Martin adalah binatang iblis elit di puncak dunia binatang iblis. Bahkan, bahkan ketika dihadapkan dengan suku naga kuno dan kuat, mereka tidak takut sama sekali. Mereka benar-benar berdiri di puncak dan tidak ada suku yang bisa menjadi musuh alami mereka. Keberadaan elit seperti itu di dunia binatang iblis jarang akan muncul di wilayah Suan Timur. Namun, mereka tidak menghentikan para ahli dan binatang iblis di tempat ini untuk merasa takut pada mereka. Bahkan sekte super yang mendominasi sekuat Yuan Get tidak berani bertindak terlalu sombong ketika menghadapi suku Celestial Demon Marten. Ini karena mereka jelas mengerti bahwa meskipun memiliki fondasi kuat yang dimiliki oleh Yuan Get mereka, suku Celestial Demon Marten bahkan lebih menakutkan daripada mereka. Gerbang Yuan telah mengumpulkan beberapa sekte super dan bertarung dengan Celestial Demon Martens di masa lalu. Namun, mereka pada akhirnya tidak dapat memperoleh kemenangan yang jelas. Kedua belah pihak memiliki ahli tingkat puncak sekarat dan ini menghasilkan dendam yang mendalam antara kedua belah pihak. Namun, secara keseluruhan, jarang ada Martens Celestial Demon yang muncul sendirian di tempat ini karena pengaruh besar Gerbang Yuan di wilayah Suan Timur. Demikian pula. Anggota dari gerbang Yuan akan menyembunyikan diri dan menjaga profil rendah ketika mereka pergi ke wilayah iblis. Ini karena mereka jelas memahami masalah besar apa yang akan mereka tarik jika identitas mereka terungkap. Justru karena itu sangat jarang untuk melihat marten iblis surgawi di wilayah timur. Sehingga tetua Jiang dan burung hantu emas kuning akan merasa sangat terkejut ketika mereka melihat sayap kelelawar ungu hitamnya yang sangat besar menyebar di langit. Kejutan di hati mereka tanpa sadar menembus akal sehat mereka dan muncul di wajah mereka. Sialan, orang ini sebenarnya adalah Martin Surgawi. Kekagetan di wajah tetuaji yang berlangsung sesaat sebelum ekspresinya berubah menjadi sangat gelap dan khusyuk Mata berkedip-kedipnya samar-samar berisi beberapa kegelisahan. Kekuatan Little Martin sepertinya hanya mirip dengan miliknya. Namun, dia dengan jelas mengerti betapa menakutkannya kekuatan Celestial Demon Martin. Setelah menggunakan tubuh aslinya untuk bertarung, mata tetua Jiang berkedip, segera, dia melirik kol emas hantu kuning di sampingnya. Pada saat ini, ekspresi yang terakhir benar-benar pucat sementara tubuhnya terus bergetar. Sebagai binatang iblis, tekanan yang diberikan oleh Celestial Demon Martin padanya meningkat beberapa kali. Jika bukan karena dia secara paksa menekannya. Kemungkinan bahwa burung hantu kuning emas kuning ini akan tanpa sadar berbalik dan melarikan diri sejak lama. Apa yang ada untuk ditakuti? Bahkan jika dia adalah Marten Iblis Surgawi, dia tidak akan bisa melakukan apapun pada kita jika kita bergabung. Namun, jika kita bertarung secara terpisah, kita pasti akan mati. Tetua Jiang berteriak dengan ekspresi gelap dan tegas. Ekspresi kuning emas hantu burung hantu itu pulih sedikit setelah mendengar tangisannya. Dia mengangguk dengan kepahitan mengisi mulutnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia benar-benar akan bertemu makhluk menakutkan seperti Marten Surgawi di wilayah Suan Timur. Orang-orang ini adalah makhluk yang bahkan menyebabkan sakit kepala bagi para anggota suku naga tingkat tinggi. Kami akan menyerang bersama dan itu pasti akan menimbulkan keributan yang sangat besar. Selama kita mengkhawatirkan orang lain, orang-orang ini pasti akan menahan diri dari melakukan hal-hal yang dapat membahayakan orang yang tidak bersalah. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa wilayah Suan Timur adalah daerah Iblis? Jika berita tentang masalah ini menyebar, para ahli dari gerbang Yuan aku tidak akan membiarkannya kembali hidup-hidup. Tetua Jiang berbicara dengan dingin. Iya nih, burung hantu-hantu kuning emas itu mengangguk keras setelah mendengar ini. Gunung Iblis suaranya telah kehilangan segalanya hari ini. Selain itu, Gunung Iblis suara ini masih memiliki Selaifah penyeduh spiritual inti bumi. Karena itu, dia secara alami tidak mau menyerah dengan mudah. Menyerang, tetua Jiang dan burung hantu emas kuning saling bertukar pandang. Mata mereka berubah dingin karena Yuan Power yang besar dan perkasa segera bersiul. Mereka berubah menjadi pilar Yuan Power besar 2000 kaki yang menyapu langit dan dengan kejam menyapu Little Marten. Upaya yang sia-sia, Marten kecil melayang-layang di langit. Sayap kelelawar ungu hitam besar 1000 kakinya mengepakkan. Wajah iblis ganteng itu memiliki ekspresi mengejek pada saat ini. Setelah itu, tangan putihnya yang panjang terjulur. Segera, lapisan awan ungu hitam raksasa itu melonjak dan langsung berubah menjadi telapak awan ungu hitam. Itu membawa riak liar dan kekerasan yang tak terlukiskan yang menabrak dengan marah seperti tangan Dewa Iblis. Gemuruh, telapak tangan besar berdesingan dan kekuatan Yuan alami meledak pada saat ini. Lautan pepohonan di bawah langsung runtuh. Telapak tangan besar ribuan kaki tertanam dalam ke tanah. Bang-bang, dua pilar Yuan power yang tampaknya telah menembus langit juga runtuh seketika karena serangan telapak tangan raksasa itu. Kombinasi Elder Jiang dan Yellow Golden Ghost All sebenarnya tidak dapat memblokir serangan Little Marten sama sekali. Ekspresi tetua Jiang dan Yellow Golden Ghost All berubah drastis setelah pilar Yuan Power mereka, yang dibentuk dengan sekuat tenaga, hancur. Mata mantan itu berkedip-kedip dengan liar. Detik berikutnya, tubuhnya yang bergerak maju tiba-tiba berhenti sebelum all Mas hantu kuning bisa pulih. Dia sudah berubah menjadi sosok ringan saat dia melarikan diri dari pegunungan. Sial, tetua Jiang, yang tiba-tiba mundur. Menyebabkan burung hantu kuning emas kuning tertegun sesaat. Segera, dia marah sampai dia mengutuk keras. Dia baru saja akan menarik diri ketika Marten kecil tersenyum dingin. Telapak tangannya dengan kasar mencakar ke bawah. Celestial Demon Cloud, garis letak muncul di langit pada saat ini. Tampak seperti mulut iblis. Setelah itu, cakar besar ungu hitam kuno langsung mendesing keluar dari garis retak dan meraih Yellow Golden Ghosts All. Ekspresi kuning emas hantu burung hantu pucat ketika dia melihat ini. Dia tidak ragu saat dia berbalik dan segera melarikan diri. Dia lebih lemah dari Little Marten. Saat ini, dengan yang terakhir menggunakan tubuh asli Celestial Demon Marten, tidak ada cara baginya untuk bertarung. Dia tidak tahu apa lagi yang bisa dia lakukan selain melarikan diri untuk hidupnya. Namun, setelah Little Martin menggunakan Celestial Demon Martin's Body, jelas bahwa ia berencana untuk menyingkirkan semua orang. Secara alami, tidak mungkin baginya untuk membiarkan siapapun melarikan diri. Cakar besarnya mencabik-cabik langit dan menutupi Yellow Golden Ghost All. Setelah itu, ruang menjadi terdistorsi. Muncul seperti penjara. Menangkap Yellow Golden Ghost All di dalamnya. Bang, angin dari cakar menyerang. Tetapi burung hantu kuning emas kuning tidak mampu melakukan perlawanan sedikit pun. Tubuh yang terakhir meledak menjadi sekelompok kabut berdarah sementara tangisan menyedihkan bergema di seluruh tempat. Kabut darah menyebar. Tiba-tiba, cahaya terang keluar dari dalam. Burung hantu-hantu kuning emas sudah membentuk roh iblis. Karenanya, dia tidak mati segera setelah tubuh fisiknya dihancurkan. Mencoba melarikan diri. Namun, cahaya terang itu baru saja keluar ketika ditutupi oleh sinar ungu hitam. Akhirnya, itu diraih oleh Little Marten, Lord Celestial Demon Marten. tolong biarkan aku pergi. Aku bersedia menyerahkan selava penyeduh spiritual inti bumi. Cahaya terang itu bergumul di tangan Little Marten dengan sekuat tenaga. Tangisan menyedihkan terus dipancarkan. Sudah terlambat untuk mengatakan ini sekarang. Martin kecil tertawa dingin sebelum mengepalkan telapak tangannya. Cahaya ungu hitam berubah menjadi simbol yang menyegel Yellow Golden Ghost All. Burung hantu kuning emas kuning pada dasarnya ditangkap dalam sepersekian detik. Kekuatan sombong Martin Celestial Demon yang luar biasa menyebabkan kelompok lindung menjadi terdiam. A Celestial Demon Martin memang layak menjadi eksistensi elit dalam dunia binatang iblis. Kemampuan mereka jauh melebihi dari binatang iblis normal. Kakak kedua. Jangan lupakan kentut tua itu. Flame kecil berbicara dengan suara lantang sebelum matanya beralih ke tempat lain. Tetuaji yang bergegas menuju cakrawala di sana. Bersaing dengan suku Martin Celestial Iblisku dalam hal kecepatan. Kamu benar-benar tidak tahu batas kemampuan kamu. Petik 2. Martin kecil mengangkat kepalanya sebelum senyum mengejek melintas di wajahnya yang tampan. Sayap kelelawar ungu hitamnya, yang menutupi matahari, mengepak dengan keras. Segera, angin kencang liar merobek langit sebelum tubuhnya menghilang dengan segera. Segera setelah itu, ruang di depan tetuaji yang memiliki cahaya ungu hitam melonjak di langit. Kecepatan yang menakutkan, Lindong sedikit terkejut ketika dia melihat Little Marten yang tampaknya teleportasi di kejauhan. Dia tanpa sadar membuka mulutnya. Martin kecil biasanya suka berbicara dengan angkuh tetapi tampaknya ia memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Dengan kekuatannya, kemungkinan dia akan berada di atas angin selama dia tidak bertemu dengan master sekte atau iblis tua seperti makhluk dari berbagai sekte super. Bang-bang, fluktuasi yuan power liar menyebar di langit yang jauh. Kemungkinan tetua Jiang telah berjuang dengan sekuat tenaga. Namun, Perlawanannya hanya bertahan selama beberapa menit sebelum secara bertahap mereda. Segera setelah itu, cahaya ungu hitam berkedip di langit. Tubuh Little Martin muncul di depan Tridonglin. Sayap kelelawar ungu hitam yang melesat keluar matahari di belakangnya juga ditarik dari tubuhnya. Selesai, Lindong tanpa sadar tersenyum ketika melihat adegan ini dengan kakek Martin yang berakting secara pribadi. Masalah apa yang dapat disebabkan oleh karakter-karakter itu? Martin kecil mengangkat sudut mulutnya dan tersenyum dengan bangga. Setelah itu, dia mengulurkan kedua tangannya. Dua klaster cahaya ungu hitam muncul. Samar-samar terdengar raungan dari dalam. Mereka adalah roh yuan dari tetua Jiang dan burung hantu emas kuning. Kedua ahli tahap kehidupan misterius ini sekarang ada di tangan Lito Martin. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal.